Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022, bergerak variatif untuk cetakan UBS dan Antam. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, dijual seharga Rp 521.000, naik Rp 2000 dari posisi Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Sementara itu, untuk emas 24 karat cetakan antam ukuran 0,5 gram hari ini justru turun 1.000 rupiah, dibanderol seharga 564.000 rupiah. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga 975.000 rupiah. Sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan antam dijual 1.024.000 rupiah. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.781.000, sedangkan emas antam Rp 4.883.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp 9.510.000, sedangkan emas 24 karat antam dihargai Rp 9.709.000. Sekian harga emas untuk tanggal 5 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.